Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gua di sini di channel Mainin Masih di suasana liburan panjang akhir tahun Kali ini kita akan membahas dan merangkum sebuah film Yaitunya film Spongebob Squarepants pertama Yang sepenuhnya dibuat dalam gaya CGI Bukan animasi dua dimensi biasa ya Film ini awalnya dijadwalkan untuk dirilis pada tahun 2019 Hingga akhirnya ditunda hingga 2020 Film ini juga berkolaborasi dengan beberapa orang ternama, seperti Snoop Dogg dan Keanu Reeves. Yang mana di film-filmnya, Keanu Reeves selalu menjadi orang yang serius ya, namun kali ini, kalian akan melihat sisi komedi dari Keanu Reeves. Di sini gue akan merangkumnya secara wajar dan normal ya, jadi tidak akan ada penjelasan tentang maksud tersembunyi atau teori-teori konspirasi di dalam film ini. Karena gue ingin kalian merasa terhibur dengan filmnya, bukan malah membuat kalian berpikir. Oke? Okay?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 yang mana di dasarnya memiliki ekosistem yang unik dan ada sebuah kota yaitu bikini batang dan diperlihatkan penduduknya yaitu karakter-karakter utama di serial ini ya dan dimulailah hal konyol antara Spongebob dan Patrick yang tentu saja mengganggu makhluk paling sengsara di lautan yaitu Squidward sebelum berangkat kerja, Spongebob pun sarapan dan tidak lupa memberikan sekut kesayangannya makanan yaitu Gary Gary merasa sangat bahagia memiliki tuan seperti Spongebob dan terlihat Squidward yang tidak punya semangat hidup juga memulai harinya dengan bekerja di Krusty Krab dan tiba-tiba dikagetkan oleh Spongebob. Dan dimulailah hari-hari mereka di tempat kerja. Krusty Krab yang begitu ramai membuat rivalnya cambaket Cat memata matai mereka dan plankton si pemilik cambaket Cat memulai untuk menyusun strategi untuk bisa mencuri formula rahasia dan mengalahkan Mr. Krab setelah ribuan kali dikalahkan oleh Mr. Krab. Kemudian, sang istri komputernya yaitu Karen Mengingatkan Plankton, kalau semua kegagalan yang terjadi padanya bukanlah karena faktor Mr. Crab melainkan karena faktor Spongebob. Namun Plankton tidak memperdulikannya dan tetap menjalani misinya atas keinginannya. Tak lama terlihat Sandy membawakan sebuah hadiah untuk Mr. Crab yang berisi sebuah robot pelayan bernama Otto. Karena sang robot tidak mau diperintah, akhirnya Mr. Crab membuangnya ke tong sampah milik Plankton, yang kemudian dipungut oleh Karen istrinya Plankton. Malamnya, setelah Krusty Krab tutup, Plankton pun menjalankan misinya dengan mengambil sampel dari Patty yang ditinggal di dapur. Setelah dia mendapat blueprint dari peti tiba-tiba Spongebob datang kembali setelah merasa kuncinya tertinggal. Sampai akhirnya, Plankton kembali gagal untuk mendapatkan formula rahasia dari Patty. Dan dia pun kembali teringat akan perkataan istrinya Karen, yaitu masalah terbesar kegagalannya adalah Spongebob. Kemudian, sin berpindah ke kota hilang Atlantis. Kota ini dipimpin oleh seorang dewa lautan, yaitu Poseidon. Poseidon yang merasa penampilan adalah segalanya, merasa sedikit keriput di matanya adalah sebuah bencana. Akhirnya, dia menyuruh selirnya untuk mengambilkan siput laut, yang mana lendir dari siput laut adalah obat untuk awet mudanya. Namun, siput yang diberikan selir sudah tidak memiliki lendir, dan Poseidon begitu murka dan menyuruh menggantinya. Namun selir mengatakan kalau sudah tidak ada persediaan siput laut lagi. Kemudian, Poseidon menyuruhkan selirnya untuk membuat dekret atau pengumuman untuk mencari Siput dengan imbalan. Dan terlihat scene kembali ke Bikini Bottom, dan terlihat Plankton yang menemukan dekret tersebut mencoba untuk menyingkirkan Spongebob dengan menculik Gary dan diserahkan kepada Poseidon. Sepulang kerja, Spongebob pun langsung mencari Gary. Namun, Siput kesayangannya itu pun tidak ada, dan Spongebob membuat banyak selebaran untuk ditempel di berbagai sudut kota. Namun, semua sia-sia dan membuat Spongebob begitu amat sedih dan teringat awal mula mereka berjumpa. Yang mana, saat itu Spongebob kecil sedang duduk di sebuah batu dan tiba-tiba didatangi oleh Gary kecil. Kemudian, Spongebob memberikan makan padanya dan membuat Gary begitu amat senang. Tak lama, Patrick datang setelah melihat selembaran yang dibuat Spongebob dan mencoba membantu Spongebob untuk mencari Gary. Yang kemudian, tidak sengaja, Patrick menemukan dekret dari Poseidon yang ditinggalkan Plankton dan memutuskan untuk pergi mencari Gary. Saat keluar rumah, dengan senang hati, Plankton memberikan tumpangan pada Spongebob dan Patrick yang diantar oleh robot yang diambil Karen sebelumnya. Dan singkat cerita, mereka pun memulai perjalanannya menuju Atlantis. Sepeninggalan Spongebob, terlihat Krusty Krab menjadi kacau. Para pembeli yang tidak dapat pelayanan menjadi barbar. Sehingga Mr. Krab begitu frustasi dan meskipun dia menyuruh Squidward untuk menggantikan Spongebob, tetap saja semua malah semakin menjadi begitu amat kacau. Kemudian, sin berubah di mana terlihat Spongebob dan Patrick tiba di sebuah gurun dan menganggap kalau mereka sedang bermimpi. Karena mereka berpikir tidak mungkin untuk mereka untuk ke daratan. Namun akhirnya mereka menuju ke sebuah kota mati dan mereka pun berhenti di depan sebuah bar. Patrick yang salah mengucapkan perintah ke robot pengemudi atau ke si Otto, malah meninggalkan mereka dan tiba-tiba... Mereka didatangi oleh sebuah semak yang di dalamnya ada seseorang bernama Seth yang diperankan oleh Kenu Reeves. Dan untuk mencapai ke Atlantis, Seth memberikan mereka sebuah tantangan. Namun tanpa mendengar keterangan lebih lanjut, SpongeBob dan Patrick dengan PD-nya masuk ke dalam bar yang ternyata bar tersebut dipenuhi oleh hantu atau zombie lebih tepatnya. Kemudian Seth kembali datang dan memberitahukan kalau misi mereka adalah melepas belenggu dari para zombie ini. Dan terlihat di sana ada Snoop Dog yang kemudian memberitahukan kalau pemimpin mereka raza zombie El Diablo adalah seseorang yang menakutkan. Singkat cerita El Diablo pun datang ke bar dan menyuruh pasukannya untuk menangkap SpongeBob dan Patrick. SpongeBob dan Patrick yang masih merasa kalau mereka bermimpi, mereka pun merasa tidak takut. Namun ternyata El Diablo menembak mereka dengan mata supernya dan mengejar mereka sampai akhirnya mereka terpojok ke sebuah tirai dan tidak sengaja membuka tirai tersebut dan membuat El Diablo terbakar El Diablo yang melarang mereka untuk membuka tirai tersebut malah membuat mereka semakin penasaran dan terus membuka tirai tersebut yang sebenarnya mereka tidak tahu tiba-tiba El Diablo terbakar kemudian mereka pun keluar dengan rasa takut namun semua para zombie berterima kasih kepada SpongeBob dan Patrick karena telah membebaskan jiwa mereka yang terbelenggu. namun tiba-tiba El Diablo kembali datang dengan bentuk angin hitam dan membuat Spongebob dan Patrick harus kabur. Kemudian, scene kembali berpindah ke bawah laut. Dan Otto membangunkan Patrick dan Spongebob. Dan mereka yang merasa kalau itu benar-benar mimpi ternyata salah. Karena di kursi depan ternyata ada Seth. Kemudian Seth memperlihatkan keadaan Gary di Atlantis lewat kaca ajaibnya. Kemudian scene kembali berpindah. Terlihat Krusty Krab mengalami kebangkrutan. Plankton yang mendatangi Mr. Krab dengan mudah merebut formula rahasia Krusty Krab. Namun, melihat mister crab yang begitu pasrah membuat plankton merasa tidak bergairah untuk merayakan kemenangannya. Kemudian, sin kembali berpindah, terlihat SpongeBob dan Patrick sudah sampai di gerbang Atlantis yang terlihat seperti Las Vegasnya lautan. Ya, kemudian Seth memberi pesan agar mereka tidak lupa dengan tujuan mereka dan tidak tergoda dengan apa yang ditawarkan Atlantis. Dengan mantap, mereka masuk ke Atlantis, namun akhirnya ya. Polosan mereka membuat mereka terlena dan malah bertaruh di Las Vegas lautan tersebut. Dan mereka pun terus menang dan membuat mereka semakin terlena. Sampai akhirnya mereka kehabisan uang karena berpesta sepanjang malam. Keesokan harinya terlihat mereka terbangun di tempat sampah. Kemudian Seth kembali datang untuk mengingatkan tujuan mereka. Kemudian mereka pun sadar dan langsung masuk ke sebuah gedung yang sedang mengadakan pertunjukan. Dan ternyata di sana juga ada Poseidon yang sedang menonton. Melihat Gary yang sedang digunakan oleh Poseidon, akhirnya Spongebob mencoba untuk merebut Gary. Namun hal itu membuat mereka tertangkap dan harus dikurung. Kemudian Sin berpindah kembali ke Bikini Bottom. Terlihat Sandy yang mendatangi kediaman Spongebob, tiba-tiba tidak menemukan Spongebob dan akhirnya dia pergi ke Krusty Krab untuk menginterogasi dan menanyakan keberadaan Spongebob. Kemudian mereka melihat di berita bahwa di kota Atlantis ada dua orang pria yang menjadi tawanan dan akan dihukum. Melihat berita tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke Atlantis untuk menyelamatkan Spongebob dan Patrick. Tak lama, Plankton datang dan meminta izin untuk memperbolehkan mereka mengajaknya. Dan akhirnya mereka berempat pergi menuju Atlantis menggunakan Petty Boon. Kemudian Sin kembali berpindah ke Atlantis. Terlihat Spongebob dan Patrick berada di penjara. Dan singkat cerita, mereka akhirnya dibawa oleh pasukan Poseidon untuk menjalani sidang. Singkat cerita, Mr. Crab dan kawan-kawan sampai di tempat Spongebob dan Patrick akan disidang, dan mereka menyelinap ke acara tersebut. Sidang dimulai dengan pertunjukan klarinet Kalpi dengan lagu My Hair Will Go On yang sangat indah. Kemudian Hakim memutuskan untuk menyatakan Spongebob bersalah, dan saat akan dieksekusi Algojo, Sandy datang menyelamatkan Spongebob dan kemudian membuat pembelaan. Kemudian Sandy menceritakan awal pertemuannya dengan Spongebob di sebuah pramuka anak-anak dan membuat Sandy menjadi percaya diri untuk menjadi ilmuwan seperti sekarang ini. Selanjutnya Patrick yang juga menceritakan awal pertemuan mereka saat pramuka. Yang mana saat itu Patrick sedang menangis karena tidak ada yang mau berteman dengannya. Kemudian Spongebob mendatanginya dan menyatakan diri untuk siap menjadi sahabatnya Patrick. Begitu juga Squidward yang masa kecilnya saat di pramuka sedang mengadakan sebuah pentas seni. Namun permainan klarinetnya tidak membuat dia menjadi seorang pemenang, sehingga dia begitu amat sedih dan berpikir untuk berhenti untuk bermain klarinet. Spongebob dan Patrick yang menang tidak tega melihat Squidward bersedih. Di penginapan, Spongebob dan Patrick memberikan Squidward pialanya dan mengatakan kalau dialah yang menang karena juri salah memberi nilai, dan menyuruh Squidward untuk terus memainkan klarinetnya. Dan yang terakhir, pembelaan dari Mr. Krab, di mana SpongeBob memberikan Mr. Krab motivasi dan inspirasi sehingga dia bisa memiliki restoran terbaik selautan seperti sekarang ini. Kemudian, sidang ditutup dengan pertunjukan dari plankton beserta SpongeBob dan teman-temannya. Dan terlihat di sana, kalau formula rahasianya adalah SpongeBob itu sendiri, karena Krabby Patty tidak akan nikmat kalau bukan SpongeBob sendiri yang membuatnya. Kemudian, mereka menari di depan Poseidon. Yang mana, diam-diam ternyata mereka menukar Gary dengan kayu. Dan membuat Poseidon sadar dan menyuruh pasukannya untuk mengejar Spongebob dan teman-temannya. Kemudian mereka masuk ke sebuah ruangan dan bersembunyi di sebuah baju zirah. Dan dengan bekerja sama, akhirnya mereka mampu mengalahkan semua pasukan Poseidon. Namun saat mereka hendak kabur menggunakan mobil yang dikendai robot ciptaan Sandy, mereka malah ditinggal. Dan akhirnya mereka pun terkepung. Poseidon yang murka pun memberi pilihan, yang mana jika mereka mau memberikan Gary, maka mereka akan diperbolehkan pergi. Namun dengan mantap, Spongebob menolaknya. Namun itu membuat Poseidon semakin marah dan bersiap untuk menghukum mereka dengan Trisulanya. Namun Spongebob terus mengoceh tentang persahabatan dan membuat Poseidon merasa kalau teman-temannya jauh lebih banyak dari yang Spongebob miliki. Namun setelah dicek oleh kanselir, ternyata tak satupun yang menyukai Poseidon, termasuk semua bawahannya. Dan itu membuat Poseidon sedih karena selama ini ternyata dia tidak memiliki teman. Namun Spongebob mengajukan diri untuk menjadi temannya Poseidon. Dan kemudian Poseidon mengatakan kalau tujuannya menggunakan seafood laut untuk perawatan. Namun Spongebob mengatakan bisa berteman dengan diri sendiri adalah sebuah hal positif. Dan akan membuat semua orang menyukai kita dan akhirnya akan berteman. Pernyataan tersebut akhirnya membuat Poseidon sadar yang akhirnya dia melepas semua pernak pernik yang menutupi dirinya. Dan terlihat Poseidon yang tua dengan kepala botak dan perut yang buncit akhirnya mau memaafkan dirinya. Dan membuat semua warga Atlantis begitu senang. Dan akhirnya Poseidon melepaskan semua siput yang menjadi tahanannya. Kemudian Poseidon pun mengizinkan Spongebob dan teman-temannya beserta Gary untuk kembali ke Bikini Bottom. Kemudian Sin berpindah ke Bikini Bottom di mana terdapat banyak siput laut di sana. Dan Spongebob pun banyak mengadopsi siput laut. Dan terlihat kota Bikini Bottom sekarang menjadi kota tempat perlindungan siput laut, dan film pun selesai. Oke, okay, itulah rangkuman alur cerita dari film SpongeBob SquarePants Movie *Sponge On The Run*, yang bisa menjadi hiburan kalian di libur panjang akhir tahun ini. Awalnya, gue berpikir film ini tuh nggak begitu menarik dengan tampilan 3D-nya karena terlihat kaku seperti film *Sound of Sea. namun ternyata tidak seburuk itu. Mungkin karena kita sudah terbiasa melihat Spots dengan tampilan dua dimensi, berevolusi menjadi tiga dimensi. Menurut gue film ini menarik banget, dan setelah menonton lebih kurang 10 menit, udah mulai terbiasa dan tidak terlihat kaku. Dan tentu saja dengan cerita yang baik juga. Dan juga film ini bisa kalian tonton bersama keluarga dengan segala usia. Terima kasih untuk kalian yang sudah mampir di channel Mainin. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Mainin.